Hati-hati Euro, USD berpotensi akan bergerak bullish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di bawah area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.12930 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12633. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212